Asing, guys. Ya kawan-kawan semuanya saya lalu, saya sedang lalu berada lalu, di ya? puncak gunung Agada dan di sini dan saya menuju pulang bersama kawan-kawan. Terima kasih -kawan. Apa? Poncon. Waduh, <tuh> <tuh> oh, mau burungnya. Talam nah, di sana. Kata Kata-kataan lah kata-kata loh anti ribut ya aji bukan nah iya kali yo saya di sini menuju pulang bersama teman-teman saya Kan pulang ke lanjutnya ke bawah akan bakar bakaran ayam masuk pagi dua. Alah capena euy ya di gunung pun. Ya nah, jadi jadianih. Kalau kan urang hmm. Dan si di sini ada kawan-kawan saya yang sedang kelelahan. Dan ini adalah salah satunya penampakan. Uh. Ganteng sekali. Oh. Si Yuk, kita Aduh, lucu. Lagi adik. Gimana kucen keadanya keadaannya kucen, aman kucen aman, aman, aman, aman, aman, siap siap aman, aman, aman, aman, aman, pudin aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, siap, siap. Pudin, pudin. Ya, kawan-kawan di sana semuanya sedang beristirahat. Gila maju dila. Dan sudah menepi di Dan Maju. Maju. di Maju. gunung Legadar Dan ini aib dengan kentung, sedang membuat tapak ke puncak, puncak gunung Lagadar. Gunung yang sangat indah. Pemandangan yang sangat berat. Ya... Dan disitu situ ada Walu, Diki, Gila, Ena, Kucen, Iki. Yo, ini teman-teman saya lagi sedang Halo, halo, halo, halo. halo. Ada di Jepang halo. ini. Jepang. di mana? Ada di ada... Melbourne. Di sini ada Paterson. Eh, Bajul. Gila ayo. Kita gas gitannya lu, pemandangannya, uh, cukup nikmat Ejik, kali. kali eh. Pemandangannya bukan kali-kali. Gua kayak -kaya. aing, gua. -kaya. <laughs> oh. Okay. Ke sana ada, dia ape aing mah anu anu anu Midio nu pangtukangna di waktu main ya, tiga detik saja. Ya anjing dan Ini teman-teman saya lagi foto-foto buat melihat pemandangan yang fenomena alam yang tidak ada di Indonesia. Ya. Yang ada lah. Inilah penampakannya. Detik-detik penampakan yang pakai baju jaket kuning. Ya. Astagfirullahaladzim <laughs> ya. ya nama aja nggak ini obos oh. obos ini obos bos oh. sayur cewek oh. ya layak mana Woi ya detik detik Eh, ya Dan di sini ada kawan saya. Menuju naik. Dan di sini. Ya Ya penonton sekalian, saya berada di gunung. Gunung mana, Ki? Dan di sini ada kawan saya. Namanya dikigas. Dan di depan sedang mencari jalan. Ting jalan kemana? Kemanaaman? Jangan jalan, we. kali Saya masuk Dan di belakang ada si kuning. Dan ada kawan saya. Berempat yang sedang ngaloeco. Eh hey, <tuk> <tuk> Ya, detik-detik menuju pulang dan jalannya sangat Dan ada penampakan yang pakai jaket kuning. kok itu ya? Coklat itu, aja iya malam pong Jalan. Guys, aku mau apa